Laman media sosial tengah viral dengan beredarnya video Bilisha Putra yang dikabarkan dekat dengan Amanda Manopo Kali ini saat berinteraksi dengan seorang wanita cantik yang mengaku fans Bilisha Putra Amanda Manopo Lewat unggahan video, momen itu bermula ketika salah seorang wanita cantik yang mengaku fans Bilisha Putra Amanda Manopo Dengan melihatkan wallpaper handphonenya Wanita cantik yang mengenakan hijab tersebut terlihat sangat gembira ketika tengah direkam oleh komedian Bilesia Putra Dikarenakan Bilesia Putra menyambut dirinya dengan baik dan santun Bilesia Putra pun lagi-lagi membuat wanita cantik itu senang dengan mempromosikan Instagram wanita cantik tersebut Guys jangan lupa follow instagramnya. Hafifah Zakia 20. Wah ketemu di sini, terima kasih ya Hafifah. Iya, apaan udah dari tadi dari, dari siang Jam, ya. 2. jam... Hmm. berapa? Jam berapa? Mobil udah masuk hutan? Sepuluh hmm, sembilan ya? Iya masuk udah jam 10 Jangan lupa instagramnya follow. tuh fotonya tuh. Wah, wow, Mbak memanda. memandang. Cakep banget ya, Bang. Nah, oh, cakep banget, Bang. <laughs> Terima kasih. Iya, Sungguh mulia ya, seorang komedian terkenal Billy Putra yang dikabarkan dekat dengan Amanda Manopo ini. Halo. Guys, jangan lupa follow Instagramnya. Pajaknya20. Wah, ya, ketemu di sini. Terima kasih, Afifat. ya, Aviva. Iya, Bang. Aku Terima nungguin follow. kan dipadi, dari tadi, dari siap. Jam, ya. jam ya. 2. Jam hmm. berapa, Mbak Bilya, Udah masuk hutan. Kan jam, jam 9, ya? dia masuk udah jam sepuluh. jangan lupa instagramnya follow tuh fotonya tuh wah wow, Bang bilang memandang cakup banget ya Bang cakup Bang terima kasih iya